Sosok Tiko dengan ikhlas merawat ibu kandungnya yang depresi selama puluhan tahun mengunggah menggugah hati banyak kalangan. Sejumlah selebriti papan atas hingga pengusaha pun turun untuk ikut membantunya. Selain Ashanti, artis cantik Nafa Urba juga ikut menyoroti sosok Tiko. Tidak sekedar menyoroti Nava juga mengucapkan terima kasih pada Tiko karena menjadi sosok yang bisa memberikan pelajaran atas kisahnya. Dalam unggahannya, ia menyebut sorot mata Tiko menyiratkan bahwa anak tersebut merupakan sosok baik yang berhati tulus, yang bahkan juga tidak henti menguji sikap Tiko yang baik hati dan sayang terhadap ibunya. Tidak hanya dari kalangan artis, YouTuber dan sejumlah pengusaha pun juga bergerak untuk membantu Tiko dan ibunya. Seperti Irfan Jayadi atau pemilik akun YouTube Bang Bro TV sempat menawarkan pekerjaan dan mengajak Tiko Putra Ibu Andy menjadi konten kreator seperti dirinya. Irfan Joyandi juga pernah mengajak Tiko untuk bekerja bersama timnya di Bang Bro TV. Tetapi tawaran itu ditolak oleh Tiko jauh sebelum dirinya viral. Terkait itu, Irfan pun membantah bahwa dirinya aji mumpung ketika menolong Tiko dan Ibu Andy di rumahnya. yang menegaskan fokus utamanya adalah memang ingin membantu Tiko dengan membersihkan rumah dan masang air bersih. Sementara itu, kisah Tiko juga telah sampai ke telinga pengusaha ternama, yaitu John LBF. Tidak tanggung-tanggung, ia siap memberikan gaji 10 juta rupiah per bulan untuk Tiko. Melalui media sosialnya, pada Jumat 6 Januari lalu, John LBF tersentuh dengan kisah Tiko yang merawat ibundanya puluhan tahun dengan segala kekurangan. Tanggapannya sih pasti senang dong. Pertama kali melihat rumah yang terkendala, internet seperti terkendala, terus sekarang jauh lebih baik, ya tentunya senang banget sih. Soal mungkin alasannya... Namun hidupannya berbeda, ya alangkah baiknya kita sama. Kalau kita bisa ngebantu, kenapa enggak sih gitu kan? Ya, yang paling gue bisa bantu adalah ya cuman gimana caranya banyak orang tahu, supaya banyak orang juga yang lebih bisa ngebantu daripada gue sih. Dan sekarang terbukti yang ngebantu jauh lebih banyak dibanding gue juga orang lain. Hmm. Itu banyak yang terbuka juga sih. gitu. Tapi pertama kali tahu info itu, itu dari dari mana? Dari, dari mana? temen. Dari yang alay. Hmm. Karena dia kerja di dekat sini. Terus juga dia setiap hari lihat rumah itu terlihat seperti terbengkalai. Dapat info. Kan memang gue nih sebenarnya konten kreator oh. horor kan. Yang mana hmm. memang mencari tempat terbengkalai. Dan ketika ditanya ternyata masih ada satu keluarga yang tinggal. Dan jujur memang kaget banget pertama kali tahu kalau ada satu keluarga yang tinggal. Belasan tahun tanpa listrik, tanpa air bersih.